Banyak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang bertanya Bagaimana sih olahraga yang sehat menurut Islam, menurut pola hidupnya seorang Ustadz begitu kan Sebelum kami menjawab, kami yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia dakwah Otomatis membutuhkan stamina yang prima, membutuhkan badan yang sehat Otomatis harus mengatur-ngatur waktu bagaimana olahraga ini ada Kemudian di waktu yang sedikit olahraganya optimal, maksimal Selain itu juga kami juga alhamdulillah pernah mondok di pondok pesantren Dan sebelum mondok di pondok pesantren Kami juga pernah ikut beberapa cabang olahraga Pernah jadi pemain sepak bola Pernah juga jadi uh, atlet lari seperti itu Jadi maksudnya dari segi olahraga kami dapat ilmunya Dari segi Islam kami dapat ilmunya juga Dan dalam praktek keseharian Kami mengalami itu dan alhamdulillah Teman-teman yang biasanya datang ke kajian Melihat itu alhamdulillah ngaji 4-6 kali itu sebenarnya tidak terlalu berat lah kalau sudah biasa loh ya, nah otomatis banyak pertanyaan muncul, Ustadz bagaimana sih, mempertahankan stamina yang prima, badan yang sehat Atau otomatis kan kita nanti lahir darinya sebuah pikiran yang hebat, yang pertama kalau kita mau olahraga yang bagus di dalam Islam, tolong niatnya dijaga ini olahraga untuk apa? kalau kita olahraga untuk membantu memberikan kontribusi yang banyak untuk Islam, manfaat kepada orang banyak Nah, ini niat yang baik Tapi olahraga untuk nambah followers gitu ya Olahraga untuk ngeliat cewek cantik gitu kan Karena ada cewek di sana Dia cari semangat olahraga Ini niatnya sudah salah Ini tolong yang pertama diluruskan Tolong nih anak-anak muda biasanya ya Yang kedua Tolong awali aktivitas apapun dengan Basmalah Walaupun hadisnya ini do'if Tapi karena jalur yang banyak Jadinya hasan lirairi Jadi kalau kita mau olahraga Awali dengan bismillah Niat yang baik bismillah Yang kedua Yang ketiga Tolong tutup aurat Olahraga ini Walaupun maksudnya baik, tapi tolong juga dilakukan dengan cara yang baik Karena ada ada sebuah kaidah, kaedah Al Niat yang baik tidak menghalalkan segala cara Kita pengen sehat, kita pengen berkontribusi yang banyak untuk agama Tapi tidak boleh kemudian kita membuka aurat, kemudian kita olahraga, tidak boleh Tetap menutup aurat Perkara lutut laki-laki itu aurat atau tidak, itu para ulama beda pendapat Tapi khusus wanita, pendapat berbeda cuma dua, telapak tangan dengan wajah Hanafi Maliki bilang itu bukan aurat, Syafi'i Hambali bilang itu aurat. Itu ketiga gitu ya, niat bismillah tutup aurat. Berikutnya yang keempat, sebaiknya olahraga itu sebelum olahraga Meminum kopi lah. Kopi tanpa gula, tanpa susu, tanpa krimer Kenapa Gula yang kita minum dengan air hangat loh ya Jangan gula tok doang loh Gula pakai air hangat gitu ya Terus kita larutkan kopi tadi Kemudian kopi kita masukkan ke dalam air panas Kemudian kita minum sebelum olahraga Itu baik untuk pertama menghancurkan lemak Baik juga untuk menambah stamina ketika kita olahraga Itu yang keempat Yang kelima Tolong sebelum olahraga lakukan pemanasan ya, lari kecil-kecil atau jogging begitu ya, mutar gitu jogging ke sana kemari ya, lari atau jalan. Kalau mungkin usia sudah senja, jalan aja. Nah, setelah pemanasan baru kita olahraga. Tolong ketika olahraga pahami yang pertama, 20 menit pertama olahraga hanya mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Makanya kita kalau olahraga di 20 menit pertama tuh keringatnya banyak, gobios begitu ya bahasa Jawanya. Jadi baju kita tuh biasanya basah. Gitu ya. Itu 20 menit pertama. 30 menit artinya 10 menit setelah keluar keringat, itu ya, baru kita menyentuh namanya uh, gula. Jadi kita olahraga tadi mampu menyentuh gula. Orang-orang yang terkena penyakit gula, ini bagus banget olahraga minimal sehari 30 menit minimal. Biar sampai olahraganya menyentuh gula. Kemudian kalau kita pengen membakar lemak, pengen membentuk otot, itu setelah 30 menit, gitu ya. Setelah 30 menit, lakukanlah gerakan-gerakan yang bisa membakar lemak dan membentuk otot. Mungkin skipping, sit up, gitu ya. Mungkin kita push up, begitu. Mungkin kita lari agak kencang, sprint. Kemudian kita mungkin ring stock, ya. Kemudian kita mungkin main game. Nah itu sangat efektif untuk membakar lemak dan membentuk otot itu yang keenam, yang ketujuh setelah kita berolahraga disarankan uh, kita peregangan lagi, peregangan untuk meregangkan otot-otot jadi seperti ini peregangan satu dua tiga empat gitu balas begitu ya. Nah ini peregangan sebaiknya juga tetap dilakukan setelah olahraga. Usahakan didinginkan, oke? ke yang ketujuh, yang ke kedelapan baik setelah olahraga tuh kita minumnya air hangat karena air hangat itu lebih mampu menghilangkan haus, menghilangkan dahaga daripada air yang dingin. Jadi kita minum air yang hangat, selain mampu menghilangkan dahaga, air yang hangat mampu juga membantu menambah volume keringat keluar dari tubuh kita. Minum air hangat. Nah, kemudian setelah itu, jangan lupa, jangan berlama-lama nunggu mandi. Karena keringat itu racun, keringat itu kotoran. Maka sebaiknya setelah kita berkeringat yang banyak, setelah melakukan banyak aktivitas tadi, mandi. Jadi mandi itu tidak ada masalahnya Tidak ada kalau ada orang mengatakan setelah nanti olahraga panas Kemudian nanti masuk angin, enggak sebenarnya Malah sebaiknya di segera mandi Karena ketika kita berkeringat, pori-pori kita terbuka Kita biarkan keringat mengalir terus sebanyak-banyaknya Para ahli ada yang mengatakan bahwa bisa jadi keringat ini nanti masuk lagi Dan itu adalah racun, bahaya Dan ingat, terakhir jangan lupa Uh, olahraga ini diniatkan untuk memberikan kontribusi yang banyak untuk agama kita Agar ibadahnya bagus, badannya sehat, otomatis ibadahnya enak Mudah-mudahan tips olahraga yang sebagaimana yang kami lakukan tiap hari ini Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk kita semua